Baiklah, bersabarlah, selalu dimanapun kalian berada. Untuk menemani santai malam kalian saat ini, tentunya Bang Min akan memberikan informasi terbaru seputar Lesti dan Bilar. Bersabar, tiah ya, yang mana tentunya lagi rame banget di case-nya Rizky Bilar. Yang pertama, kita lihat Abang Bilar mengunggah sebuah postingan foto bersama Abang Eno dan mengucapkan ulang tahun. Bersabar, ya, yang mana Bang Eno sedang berulang tahun hari ini. Di situ ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Mila "Selamat ulang tahun Ed Moreno Pratama. Sehat terus, berkah terus. Ini si Eno ini udah nemenin gua kerja dulu dari zaman gua kurus sampai sekarang gue titik titik. Wow. <tik> Pastinya sekarang sudah gendut persahabat, ya Dan kita salah banget sama tulisan kalimat yang di bawah. Salah satu karyawan tersetia nih, Tespek Buat Eno, wow, apakah Eno hamil? <gifat> Memang banyak banget persahabat ya, Rizky riski bilang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Tentunya, mudah-mudahan saja mereka selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Amin Ya Robbal 'Alamin, berikutnya para sahabat kita lihat juga Keunggahan selanjutnya. Ini lagi heboh banget, persahabatnya yang mana papa dan Neil. Tidak follow Rizky Bilar Pak ya Diunggah oleh Rizky Bilar nih Ada sebuah kalimat juga dituliskan Ha kok gua kagak di follow Padahal gue follow loh tuh persahabat Ada sebuah kalimat pesan juga persahabatiah ya situ tertuliskan Bang anaknya Papa Daniel yang bener tuh Lu atau dede bang Kok yang follow dedek lu kagak Dedek Lesti sampai follow Papa Daniel Rizky Bilar tidak Pak ya Wow Sampai merajuk nih, bundung Rizky Bilar, Pak Sahabat ya. Ketika tentunya Papa Daniel tidak memfollow akun Instagram pribadi miliknya, kita lihat sampai Rizky Bilar mengunggah sebuah postingan di akun Instagramnya. Baru saja, Pak Sahabat ya, mengunggah sebuah postingan yang mana tentunya Papa Daniel tidak memfollow akun Instagram milik pribadinya, ya. Ada kalimat, caption yang dituliskan oleh Bang Bilar semua berawal dari story gua tadi siang Dimana mana gua ngucapin ulang tahun buat bapak gua Ed Daniel Edi 46 lalu ada salah satu followers yang dm di slide pertama awalnya gua nggak percaya karena menurut gua nggak mungkin dong setelah gua cek ternyata bener sebenarnya anaknya siapa sih <laughs> gua Lesti lah dedek di follow gua kagak aduh persahabat ya selanjutnya keduduk curigaan ini semakin terbukti bahwa gua bukan anaknya bapak gua setelah gua tahu foto slide kedua hanya editan yang asli nah itu di slide ketiga ternyata, kita lihat persahabat ya ke slide kedua tentunya ada postingan foto Rizky Pilar dan Papa Daniel yang tentunya ketiga ada foto editan Leslie Kejoran Papa Daniel bersahabat ya aduh ini bengek banget membuat kita bahagia malam hari ini mudah-mudahan saja kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Leslar. Dalam postingan tersebut sampai AA Irfan Hakim ikut berkomentar bersahabat ya di situ tertuliskan Om Daniel idola gua nih muka galak tapi kocak hehehe salam hormat wow luar biasa bersahabat ya tentunya langsung aja dalam postingan tersebut juga bapak Daniel berkomentar lewat tentunya Instagram Rizky Billar, pasabat ya di situ bapak Daniel mengatakan gitu aja meraju, entar kalau bapak main Instagram baru bapak follow ya, tuh pasabat ya akhirnya bapak Daniel angkat bicara juga pasabat ya, kita lihat kemudian berikutnya, yang mana tentunya bapak Daniel sudah memfollow akun Instagramnya Rizky Bilar dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Pulanglah dah di follow to Bilar Ini membuat kita semakin ngakak bahagia, bersobat ya aduh yang luar biasa. Anak dan papa membuat kita semakin bangga, -bangga bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar serta keluarga Leslar. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial ketika di channel YouTube-nya Bang Bobby, bersobat ya. Di situ ada penyampaian dari Ibu Dari Siki Bilar, Ibu Rosmala Dewi mengatakan kalau untuk acara nikah nggak boleh diundur, persahabat ya. Tentunya simak baik-baik kalimat yang diucapkan oleh Ibu Dari Siki Bilar untuk nikahan Leslie dan Siki Bilar gak boleh diundur, persahabat ya. Mudah-mudahan tanggal 23 tetap berjalan untuk acara akad resepsi pernikahan mereka. Unggah tersebut juga telah post kembali oleh Agun Sendala Putih Bilar. Ada kalimat caption juga dituliskan, akadnya gak boleh ditunda, kata ibu. Kalau live, alhamdulillah, gak pun gak apa-apa. Yang penting mereka sah aja, kita udah bahagia banget. Luar biasa, pesawat kan? Doakan, dukung, terus support, terus untuk acara rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky bila. Penggan selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial dari Rizky Billar yang mana Rizky Billar sedang berada di Villa Bogor. Persahabat yang luar biasa terlihat sangat fresh banget dari raut wajahnya Billar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk Rizky Billar dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan terus untuk idola kita ini persahabat ya. Tetap pantengin channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Tentunya benar-benar saja kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia, vitamin manja, serta kabar baik malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.